Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima, yang ketimbang rezeki dan pengelimaan harta di bulan Oktober tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun ataupun mengompor kelemahan zodiak. Yang ketimbang rezeki dan pengelimaan harta di bulan Oktober tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah... Aikobuan ataupun delapan tongkat. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bakal ketiba rezeki dan berkelimaan harta di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan karya yang banyak pekerjaan yang banyak yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan membuka banyak usaha yang mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk sebuah energinya adalah Queen of One saya umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang gigih, buat bekerja disiplin dalam bekerja sehingga di disini mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial dan pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang terdekat -orang dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini mampu membuat keuangannya yang meningkat drastis sehingga di sini mampu membeli apapun yang diinginkannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Star Secara umumnya The Star itu diartikan impian, harapan dan cita-cita dan jika kartu The Star kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita seorang Virgo akan bisa ia wujudkan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan di bulan Oktober tahun 2021 dengan terjadinya peningkatan keuangan peningkatan kehidupan dan banyak menerima tawaran pekerjaan yang dikerjaan tersebut berasal dari orang-orang sekitar serta di sini pasangan selalu mendoakan seorang Virgo untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan di dalam kategori inilah bisa dikatakan seorang Virgo seseorang Sosok -sosok yang ketiban rezeki dan bergelimangan harta di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah five of pentacle ataupun lima poin untuk zodiak yang kedua di sini kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan ketiban rezeki dan bergelimangan harta di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan pintu rezeki seorang Gemini akan terbuka lebar. Yang dimana di sini membuat keuangan kehidupan serta finansial semakin meningkat, dan di sini juga dikategorikan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka berbagi, sosok seseorang yang dermawan, suka membantu orang lain, yang berdampak positif kepada kehidupan serta rezekinya sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya, Queen of takal, itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain, yang dermawan, yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka, dan keuangan yang finansial akan semakin meningkat lagi, yang dimana di sini selalu didukung oleh orang-orang yang ia bantu, didoakan oleh pasangan untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan impian, harapan, dan cita-cita seorang Gemini untuk mendapatkan apa yang ia inginkan berkelimbangan harta serta ketiban rezeki akan bisa ia wujudkan dengan terbukanya pintu rezeki yang dimana sini berkat dukungan dari orang-orang yang ia bantu berkat doa dari pasangan seorang Gemini sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah four of cups ataupun empat piala. Untuk sejak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Taus yang dimana di sini digambarkan sosok taurus merupakan sosok seseorang yang ketiban rezeki dan berkelimaan harta di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang taurus bakal ketiban rezeki dan berkelimaan harta di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan seorang taurus mendapatkan rezeki dalam kategori mendapatkan sebuah keturunan, yang dimana di sini menjadi sumber kebahagiaan seorang taurus bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini, seorang Taurus mendapatkan empat tawaran pekerjaan, yang dimana salah satu pekerjaan tersebut, yang bernilai besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta finansialnya lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah "kenaik obat". Secara umumnya, kenaik obat itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Taurus, serta seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang. seseorang yang ketiga rezeki yang dimana di sini rezeki yang ia dapatkan adalah rezeki keturunan dan di sini seorang terus mendapatkan petualangan pekerjaan yang dimana salah satu pekerjaan tersebut nilai harganya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang di sekitar serta orang terdekat Taurus sendiri dan jika kartu destark kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Impian, harapan, dan cita-cita seorang Taurus bisa ia wujudkan di bulan Oktober tahun 2021, dengan di mana di sini membahagiakan keluarga, membahagiakan pasangan, dikarenakan seorang Taurus mendapatkan sebuah rezeki di dalam kategori keturunan, dan mendapatkan tawaran pekerjaan yang di mana di sini mampu mendobrak keuangan finansial lebih bagus lagi, dan pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar serta orang terdekat Taurus sendiri. Dalam bentuk sedek yang keempat adalah Open tackle, 4 open takel ataupun 4 koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang di mana di sini digambarkan seorang Aris akan bergelimangan harta serta ketiban rezeki di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan keuangan finansial seorang Aris akan semakin meningkat yang di mana di sini digambarkan dua koin berada di kaki menggambarkan apapun langkah tujuan seorang Aris untuk mendapatkan keuangan akan berhasil yang mampu mendokak keuangan finansialnya sendiri dan di sini satu poin, itu pada ia akan menerima satu pekerjaan dari seseorang yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih meningkat lagi, serta satu poin berada di kepala itu menunjukkan bahwasannya ini dan pikiran, serta gagasan yang dikeluarkan oleh seorang aris akan mampu membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang dekat dengan aris sendiri, dan di sini menggambarkan Sosok seorang aris merupakan sosok seseorang yang ketiban rezeki dan berkelimpahan. di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini keuangan kehidupan finansial meningkat dengan dukungan dari seorang orang tua dan di sini pekerjaan akan didapatkan oleh seorang aris dari seseorang yang lebih tua dari aris sendiri yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan jurik yang keempat di sini menggambarkan. Impian harapan cita-cita seorang Aris Untuk mendapatkan kebahagiaan Untuk mendapatkan kesuksesan Untuk berkelimaan harta dan ketiban. Terus di bulan Oktober Bisa ia wujudkan dengan menerima Satu tawaran pekerjaan yang sangat besar Melayarkannya Yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang Yang lebih tua dari Aris sendiri Serta disinilah lakang apapun Ide apapun yang dikeluarkan seorang Aris Itu merupakan untuk mencari income Kepada dirinya di bulan Oktober Tahun 2021 Yang tentu jadi yang kelima adalah five sword, ataupun 5 pedang untuk sedik yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer bakal ketiban rezeki dan berkelimaan harta di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang cancer mampu melihat satu peluang yang dimana peluang tersebut untuk meningkatkan kehidupan untuk mendapatkan karir untuk membuka usaha yang dimana di sini hasilnya maksimal yang mampu mendoka keuangan finansial seorang cancer lebih bagus lagi dan sini juga menggambarkan usaha yang dijalani, usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer selama ini akan berbuah manis di bulan Oktober yang mampu mentolkan kehidupan finansial lebih bagus lagi, sehingga di sini dikategorikan seorang Cancer akan bergelimangan harta di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Fates of sword. Secara umumnya Fates of itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan Sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pandai melihat situasi, kondisi, pandai melihat sebuah peluang untuk membuka usaha. Yang dimana di sini akan mampu mendokar keuangan finansial, yang dimana di sini tujuan seorang Cancer untuk membagikan keluarga untuk membahagiakan anak. Sehingga di sini seorang Cancer akan didoakan oleh anak dan keluarga Cancer. Sehingga di sini dikategorikan seorang Cancer akan ketiban rezeki dan pertimbangan harta di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu desa kita dengan dedek yang kelima di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang cancer untuk mendapatkan kehidupan finansial yang lebih bagus lagi akan bisa ia wujudkan di bulan Oktober dengan pandai melihat situasi kondisi pandai melihat satu peluang untuk membuka usaha yang dimana usahanya tersebut akan berdampak positif kepada kehidupan dengan dukungan doa dari sebuah keluarga dukungan doa dari seorang anak cancer sendiri dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak. Yang ketiban rezeki dan keberliman harta di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua zodiak Gemini, yang ketiga zodiak Taurus, yang keempat zodiak Iris, dan yang kelima adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang ketiban rezeki dan keberliman harta di bulan Oktober tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.